Al-Fatiha, Awuzillah, Asya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. nih, Nih Bukhari wingi tentang yeah, Qur'an. Fatul Qur'an jus sedasa halaman awal. Wes durung ngomawon. Wes ora paham sik te eso durung ngomawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minal anbiya' inafyun illa qad qutiya minal ayat ma mistu amana alaihil bashar. Wa inama kana la diuti wahyan fa arju an terangaken kalimat atau kata-kata fa arju an aku na aksarohum tapi an wajah al al alama min Quran al listimalihi ala da'wati wal hujjati wal ikhbari bima sayakun fa amman afruhu man hadhara wa man ghoiba man wujida wa man sayujad Terus ngeten terus tentang mukjizat Al-Qur'an. Terus kenapa Nabi itu berharap umatnya banyak itu berdasar karena mukjizat yang dikasihkan tuh Al-Qur'anul Andaikan mujizatnya Nabi itu tongkatnya Nabi Musa sampai ngepin rohku di muara Turki, ues radhiu dua iswadulomah, ues naknunkono jenis sampai ini jenis udon mesti takok ini asli taora, nak jenis udon, no? Nah sama jenis kusnuton kepingin jajal, bareng buat cekel kue mandi orang mandi terus tenang taora tongkat ini ruwet, no? ruwet, sehingga mujizatnya Nabi itu tidak boleh pakai tongkat kayak yang dialami Nabi Musa alaihis salam. Tapi mujizat ini Qur'an. Qur'an itu solusi. Tak dudukno sekian contoh kayaknya Qur'an itu solusi. Yang jelas Nabi ngendikan barokahnya mujizat saya Qur'an, Nabi ngertikan, Fa'arju an'aku aktarohum tabian yaumal fiam. Ya kita semua ini kan tidak Nabi. Kita ayo rawali. Kasusnya kan akeh utang yo ya akeh, kasus ya akeh, semuanya akeh kabel menurut itu ya dikai harapan di Qur'an wa akharu na'tarufu biwuru kholatu amalan shalihau wa akharuun apa? saya iya umumnya orang itu ya kadang apik, kadang elek Apa apik istighfar nganti nangis engkau rawang ayu ya nganes bujumura kayak ibu ya sih <tuh> Gus. <tuh> mulane kata tiang hajino nangis rian konconnya nganggup religius Barang ditakai kenapa kok nangis Pengusak monakya ayo kabar kecuali bojogu Terus Ya kata sengkenes ngoten gaya kata Nah, Quran itu juga memberi solusi pada orang yang masa lalunya itu salah Waksi itu pernah salah besar di antara salahnya membunuh Sayyidina Sinten Hamzah Kesalahan apa saja pernah dia lakukan Ketika dia sudah otaknya terset untuk masuk Islam ini kudeknya mau kepengen takok Orang yang pernah salah kayak saya itu apa boleh Islam Lalu Islam itu sebagai solusi apa ndak? Terus wonten ayat Terus wonton ayat itu ayatnya panjang Terus wonton istisna illa mentaba Kecuali yang tobat Intinya wasinu tobat Dan dijamin masa lalunya yang salah itu dihapus diampuni Gini ku wonton fasilitas aning Islam kulillah kafaru iyan tahu yukfarlahum ini yang menjadikan Quran itu solutik sing tahu salah yo no jalan keluar sing soleh terus juga diapresiasi luar biasa sing umat umatan kadang soleh kadang apa ya dijamin umat umatan ya umat umatan kadang umat islam kadang islam sing kumat <tik> terus kita-kita ini kan kemungkinannya loh umat islam gak islam sing kumat Geh seringnya yang kedua ini sering kumat, tapi ngototnya gue wanton jaminan sambil Islam. Betul nih, gue lo cerita. Tatos Dawe Fatul Bari. Rota Bahadal Kalam ala Mataqodam. Jadi kasrotu roja'i Rasulillah Nih gue berdasar karena yang diwahyukan itu Quran. Dan diantara kelebihannya Quran itu ilmiah. Misalnya jangan suka falak. Disediain ayat-ayat falak. Wakodarhu mana zilalita alamu ada di sini bisa dengan ahli perbintangan, misalnya tiang 8 tiang yang pakai apa? Garis lintang. Kalau pesawat mau turun itu garis lintang berapa? Dikasih fasilitas wabinat mihum ya, dan dengan perbintangan mereka tahu arah, wa wabinat mihum, ya, tadi. Sama seneng mangan. Ya Allah, ke Qur'an luas Robbu. Jadi Qur'an itu bakas mangan bareng, wong orang ya Ngom mangan yang mati itu. Pengajian orang yang mangan yang rapati melaku. Melalui wawu jarak, teko langsung derek ngurungok ngaji, bintang ramelek sesat temen-temen. Nak ada darusan, nak ada ngurungoknya nguamuk. Jibule bareng ada darusan, jagungan Dewi. Jadi aku paling ndak nate seberapa jam untuk hidayat. Loh. Lumayan. No. Buat ini kalau cerita tenan mengke tak duduknya sekian takbir, betapa pentingnya Qur'an Misalnya jenengan nyonsaw di anak rapati soleh, ya dihibur di Qur'an Nabi Nuh di anak ya rapati soleh, kan aneh Sampai dibujuh si rapati kebeneran, Nabi Nuh tuh ya rapati kebeneran Jadi sehingga sampai itu anu terus GR, kayak Nabi Nuh <guruh> Bariku kayak Nabi Nuh Nah tiba-tiba niru Pak Najib, niru nadi. Menisan Nuh jadi yani solusi, jadi tiang salih dicoba anak ialah Nabi Nuh, no, dicoba bocah ialah Nabi. Ada solusi, jadi orang pati kena seneman teman. Dicoba gudikan Nabi Ayub. Bawa <risa> <tara> Bo tenan Bora cerita gue, Ismail lihat Bora mau kuhoreng anjing aku kerebang. Jadi dia jadi seronok salib tuh, gue kerebang. Tapi apa pun itu, gue dicoba suka orang anak Nabi Sulaiman tapi maksimal papat sana, ini banyak sakit kok Nabi Sulaiman sewu manusia takut lu gilirin iya gus sewu kok takut gede dirangkak orang yuk takut. Jadi Islam itu solusi sampai yang suatu saat kalau sudah mengkaji Quran Kula aku mesti sering nangis karena enggak ada sesuatu yang enggak dijawab oleh Al Qur'anul Karim. Eh coba sampean jenis orang apa coba? nggak sama yang hadir di sini itu jenis orang apa? aku pinter, opo bodoh, opo wali, opo setengah wali, opo setengah bingung, Sampean ngomongnya, nggak tak jawab, bingung kan? Dikandeng, dikandeng di kandang ini bekor, nging dojo buat stilo, bariku mati, barus bingung om, poman sistem perbankan saya nak mati lunas. <Beam dengan saladan> misalnya kuen yang isin, isen, bertuara percaya, ipera percaya, tanggara percaya, nging dojo mau stilo lumayan kan tiga hiburan Tiga hiburan itu aku mau mataul huruf intinya apa saja yang kita alami itu dijawab oleh Al-Qur'anul karim ini jadi cerita saya ringan-ringan lah umurnya gua sering buyon saat ini sering tenanan tenanan tuh ngerti misalnya itu kan banyak tipu-tipu samaan -tipu. biasa tuh bodo nih ya alhamdulillah diwales sering diboh duni Kalian sering diparani wang sugeh, Gus klobar kebodohan gini-gini, tak kok ilagi tau Bodoni, gini, sering Gus. Si Agapayiko khafa Di Qur'an itu ada ayat, fadallahumma bihurur, kenapa fadallahumma maka iblis, kenal tau sama nama iblis, akrab ya. Fadallahumma bihurur, ya ini perlu diralat ngemsennya, wang darani wang idha khasana ngeyak wang. Kalo ini kalo ini kalo ngomong, pokoknya tiap acara temur ini kalo ngaji Bukhari Ngaji ya ngasih, ngaji ini bisa ngamuk, namun itu khasananya kudusanto, nalus, terus ngelem ketua panitia Kalo buatan purun, buatan purun, bahasa-bahasa ngonton buatan purun Ini kalo berjuang, buatan lem-leman gak penting Ini mau latihan tasawuk, sementing Ridho Allah, buatan penting dilem Fatelah huma bighurur. Niku critane iku lucu. Nabi Adam nek untung kuwi teng surga kan mewah, semuanya ada. Semuanya ada di surga, ora hutang, Melandhe wong kepen bu surga, muga bojone ayu ora njaluk blonjo, paham nggih. Ya? Kula nek kancor iku bojone cerewet. Nek apa kepen bu surga, luwih dadi kok seneng, Gus. Wis ayu ora njaluk duit. Dadi dewe-dewe sing ditateri dikenang, wis ayu ora nuntut. Nek bojomu wis Aduh musibah, sifah, nih ngomu musibah mau aneh ngomu fuswar wesa ayu, akeh, gue tenun, tot, ora cemburu, gue pucung, wesa lecemburu nan, ditoto teng salon serah kenek, woh, nih ngomu serai empat, lo kelon itu gus, nih kisah nyata, teng Jawa timur sebelas, Rabi, nih wong ayu, rapati santri, seratus koi, kok kora rapi santri, kus, nah akhlak kena ditotot nak nah ayu Tadi <laughs> sebetulnya gue rapjoeng aja, gue akalak ditotol. <laughs> ya, nomadnya mau tanya tapi Tapi samaanucian dulu. Ini cerita mau. Wadalah umatul Qurroh. Nabi Adam di surga itu mewah, semuanya ada. Lalu ini gue iblis, ini gue beban nangis, nangis pak Najib. Nangis, ini cerita tenan. Nangis, kelihatan empati. Ditakoi, maju kikaya iblis. Jamannya gue iblis dereng-dereng kotoran nakal, dereng kotoran nakal. Aku susah mikir gue kok sakit konuning swargo enak ingin ini sayangi situ orang no jaminan kueku abadi ning swargo akhirnya berhenti kepikiran enak ingin terus dicabut tuh opo akhirnya terus takut lewat CVB ya, supaya awet nah, akhirnya terus hal aduluka ala syajaratil huldi wamulkil layablah kue tak dudono nak kepoin awet ikut kutumangan wit khuldi Witsing sing dari Kayak apa kontrosinya Allah Nabi Adam? Melainkan disebut bi at iblis, ye, menunjukkan ke Adam dan Hawa dengan cara yang menipu, dengan cara yang licik. Ini ku pura-pura nangis, ben Nabi Adam percaya. Mana sampai dirayuwang dengan nangis-nangis, yo hati-hati Ya Yo cerita cerita orang, orang nuduh yang buat ini cerita Benjamin ngerti bahwa Qur'an tu memenuhi kriteria ilmiah tentang tipu-tipu, ya, oh no, tentang iblisnya, tentang maksud pam, ya, maksud rasa diwarai ya, kita pinter gapelan, kosong-kosong, kosong, bodo nih, wah, ahli, fatal lah, akhirnya, eh, anak biar tam takoh, los resep benaku aku abadi, ya kon kutu mangan, bet khulti, bacallu bet khulti, kuti allah. Tapi itu satu-satunya cara kalau kamu ingin abadi di surga. Udah berubah mulai ngomong anti nangis, akhirnya nabi adam mulai tertarik. Barang mulai tertarik nabi adam eling, tapi saya dilarang makan pohon itu dilarang. Akhirnya terus iblisku sumpah, Wako sama huma ini lakuma laminan nasif. aku jujur. Nah ketika dengar kata wawwah, nabi adam tuh yang soleh. Soleh banget Ketika dengar kata Allah itu ada garansi Garansi itu jaminan Allah itu dat yang hebat Yang super, yang maha Maka gak akan ada makhluk menyebut Allah Kemudian mencatut dan bohong Gimpur nak ngotan Akhirnya makan wit khuldi Nah sama anak pengen disengin Nabi Adam Minimal katu sekolah Minimal Akhirnya Nabi Adam ini makan wit khuldi Terus disalahan objek wong Ongku buah sakmono lagi emil yaran kok ono si tok tak larangnya buat langgar dam dam cek nemene wong kabeh kafeku halal si tok haramnya kayak kok keberatan nanti sebut tiru gue bongsor harammu keberatan mau menaikku sini haram lu akeh tambah banyak kan akhirnya kenapa allah maklumi nabi adam ya robi gusti Iblis iblisku sumpah ngaji asmane jenengan ini cerita tentang tafsir Ibnu Kasyir. Ma'azuno anna ahadan yahlifu bika kadiban. Engkau nidad yang Maha. Makasih anda akan pernah mengira bahwa ada seseorang mencatat nama Engkau, kemudian dia bohong. Yaiku kata kuncinya yang ayat wa ko sama huma. Nah, posum. Dia ya, contoh gampang klo berkali-kali tiap ngaji cerita. Klo niat ya, muridnya bahmaymun. Misalnya ada orang biasa berdoa niku klo, terus biasa berdoa niku lah. Tapi nak muni kira-kira tak konfirmasi apa ndak? Ndak kan? Ya kok pengurus yayasan? Ya? Di Bali, Pak Najib, oh tenan, kan? Gambari PHK, misalnya, misalnya, misalnya biasa bodoh Tapi yayasan menoro Pak Najib, wah, bahaya, pokoknya nanti, or, ditentang Nabi nah, Adam gengertos, nah, Iblis biasa bodoh nih, Pak Najib, tapi masalahnya meniwa, Akhirnya nabi kataku ma'gunnu anak hatan yahli fubika gadipan pelon buaternate nyongko gusti ada orang pakai nama engko kemudian dia boh bisa sampai nambah yang misalnya sampean anak gue Pak Harto atau anak gue presiden siapapun, biasa santri kan kamu biasa bodoni nah utang ranyaur itu biasa bodoni tapi saat itu muni kang di tibali Maimun, imun di tibali bahrwani kira-kira kamu konfirmasi ulang apa ndak? ndak kan? karena yang manggil itu maha mulainya akhirnya Allah itu maklumi, Nabi Adam salah maklumi mulainya lucu, cara ini ngusir Nabi Adam itu lucu Adam kita usir ke suarga, macam aturane yang melanggar anggar diusir tapi tak sangoni, disangoni dong mulainya disebut fatala ko adamumirrabihi kalimat Adam disangoni, tak laku itu tak ijazah itu jadi lucu cara ini usir, ya kita usir tapi tak ijazah, kok itu wajah ya? kok tak baliknya orangnya ke suarga? lho buat ini kan ngaji tafsir tenan, buat mau itu kasar, ngaji tenan Le ben sampean ngerti, Nak. Kula niku ngregani Mbah Kulo, kalu wae matur Pak Najib, Mbah udah marah nih biyut Asnawi sepon Jadi anak pinter kok orang ngregani biyut. Jadi buatan pamer kalau pinter. Pamer biyut-biyutku diputu pinter mau tok. Dendungane ra rugi. Meno ya tau nangis duka mnde putu pinter, meno ya tau nangis tenanan. Ya lumayan kan, Nono. Ya ono sing mustajab karo oh, sing orah, oh, Nah, sembinter pinter sing mustajab niku. Yang dibuyuh pinter kok melok, pinter, rugi ini. Kan wong nak <tuk> di bah alim di jatah safa'at Nak kaya alim dewi rugi gak guna noha Itu kalian suka kok mergawih rugi Warisanaga kok mergawih Jadi <tuk> seputune wali yuk pilihane kali Niru alime, utara usah niru Mergantuk fasilitas, num Pak, itu ya wong pinter Akhirnya nih disangoni Disangonin, Pak Najib Fatalako adamu Mirrobih, jelas ada kata mirrobih lo luar biasa, wong diusir kok disangoni nih. nabi adam sengir, ya cantisanggol nih, yang dalam dia tak usir, ya tak sanggol lagi. wocoh ya, diwocoh. mulanya dawei ulama-ulama, iblis diusir kok suwargo, nabi adam dia diusir, podo diusir, Ya podo salah. Karena apa nabi adam kok disayang pangeran, lu korban penipuan? lewat lagi cerita, Wong lagi, mungkin mana sih? ampun lah. Ini itu tukang maksotian. Mungkin <laughs> itu sempurna pikiran. Nah itu mujizat Al-Quran. Sampai nggoleh apa saja ada. Kenapa Nabi berharap begitu berharap kalau barokah mujizat Al-Quran itu fa'arju an'ako na'aksarohum tabian yaumal. Kenapa ada kata yomal kiamah? Karena anut Nabi mengidunya atau iswaesul khotimah. Kalau dijamin yomal kiamatnya, kamu menjadi umatnya sampai hari kiamat. Artinya Anda lulus. Lenggih atau nanti jadi umatnya Nabi via mil kiamah berarti anda lulus kan? Paham ya? Maka kata yomal kiamah ini penting untuk memastikan anda husnul khotimah. Sampai suka ayat hisab ada ayat waqad daruhu manazila di taalamu ada di sini inawal hisab. Kamu pengagum ilmu sosial. Ilmu sosial paling gampang ya lomo. Lomo apian gak memarah, gak mencatan. Cak truse lah. Nur Nabi ki di dawen ngoten. Wa laquntafazzun qalidal Bapak sosiologi Islam jenis Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sing terkenal ngarang mukadimah Ibnu Khaldun. Itu di antara cara muji Quran. Sa ulangi di antara cara muji Quran Itu muji pakai ayat itu mana Najib. hada Rasulullah muayyadun biruhil qudus wa muayyadun bil qauni kullih lausaat. Penyerta apa loh? Jadi ngarbe bahas nabi Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa memanfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya. Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau. Bisa pakai Mikael semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael. Bisa apa saja. Tapi nyatanya beliau untuk dakwah disangoni pengirannya ini loh. mati enak dakwahku yojo wangkot, ojo fatdon, golidalkoti. Nah, ibu buat langgar, lanfadu minaholik, wong bubar, entah enolah mualim, terserkan alamat bid, misoan. Tuntas-tuntas, Noah. Itu ibadah ibnu kolten. Heather Rasulullah, mu ayyatun biruhil kudus, wamu ayyatun pilkau nikulil, auksa. Itu pun andekan melanggar hukum sosial, dibayangkan lanfadu minaholik. Tetapah pentingnya ilmu sosial. Kemarin api mendikan wong kudulomo, nak masak eling tonggol. Karena sosial ini penting Lu keluhan buatin niat sombong Lu sering lu kalian tonggong Pikiran lu sederhana Lu ini dikandangin bapak mbah Mbah keluhan dia terkenal lu Wong desa urar roh Kaya alem apa gunanya apa Ngurang pengen ngaji gue Ternak lu mau kan karuan Roh gunanya duit Melani menara is bener Ngomong ini kira Roh gunanya ilmu nak kopi Malah roh <tuk> Jadi Tak angin-angan ya bener Terus Tugas ugai kopi Womongnya disangoni Tambah roh tapi ku karam raduwek panajib dik menara dik kowe ya duso. Lah <gulau> <gulau> nek kopi kan murah. <gulau> <gulau> <gulau> Iku e kadang raduwek menara sumbangan. <gulau> Artinya gini, kalau Anda pakar sosiologi juga ndak kehilangan sumber dari Al-Qur'an. Niku ayat walaupun tafazzun ghalidul qalbi lan faddu min hadd. kenapa mudah diterima banyak orang karena pemaaf. Fa'fu anhum wasfa. In dia ya'fu wala yu akib, wah inu kusi wala yu jauh, kayak apa? Nggak nah, sampaian ke pendati ahli tasawuf terus melarat, terus di popot terus semua kamu laku pikir segoro, bolehin apa sihir, boh bos raro lah. Mune ku yono ayat eh, kulilah sumadharum fi khadihim, ya lah pun muskabeh ku makhluk kabeh layar yanfa yang yono telinge. Nah, Bu kan, tapi ora, nasibnya tak jamin. <laughs> Jawa Timur, satu tambah satu tetap satu. Nah, kenapa? Tambah satu yang satu minta cerai. <laughs> <laughs> satu tambah satu tetap. Tetap satu. Pun bon cukup nih, pun kan? bon pinter nih pun. Bon. <laughs> Buatnya aku lagi yakin, ngaji temur ini buatan krono jenengan, karena biutku lahirin gambaran Damaran. Bihutku kandung namanya Hafson, Binti Maksum, Binti Soleh, macam. Kulorin zaman Mbah Pasukeng sering, Mbah Pak Gerwani Mbah Nurin sering tegaknya Mbah Kulorin. Jukorin, buah ceritanya, buah diwasi e, hati kan, ngurib-ngurib Damaran. supaya pokoknya ngurib ngantung awan, e, biasa ikhlas, dia ucapkan, kalau umum e, Kiai kalau tertip, buatannya sakit, terus biasa ikhlas, dunia mulai disikrat tertip, kontertip iya. Udah dilih ya Allah, mayasa, ngonoha, ya Falu <laughs> Mayasa Nguhaya Ya Firo, ya Falu Mayasa Wahyu Antipu, ya? Mayasa Ngurang melalui dulu, nyokon mikir Ajaran tasawob bapak Semarang kalau kenang, tunggal ya, Misalnya, ada tanggamu di Innova Terus kita mikir Itu nak bani halus, terus oleh tuku Nak olinintek oleh tuku piye Terus, nguk waye Memperbarui STNK piye Itu gobek seorang, ngurang melalui dulu kok Nih dia wonton no goblok nih wong kok di alpat-pat bro limulas juta, dua limulas juta kena kutus udah montor, wong kena belok dua kok malah susah, perkara bayarno bayarno pat sike, ikut enggak kira-kira wong ini wong goblok ke bong binter, goblok kan, ladonya yang ngono, gue pengairan kok gue sing mikir, yo ban terserah apa ngeheran, mengenai cara kitab hikam kaedet tadbir fama, koma bir wairuk latukim nafsak aku gak usah ngatur dulu, nyawana sing duwe rupanya penge barna wais, maksudnya barna ya, pantesnya ketua yayasan menara ya mikir menara pantesnya kulau di damang sepuh ya teko gak usah mikir temen-temen sampai pantesnya nganggur di rumah ya nekani pengajian supaya udah putih ya susah ngendeng-ngendeng dibangin rumah kukar-kukur ya nekani pengajian malah ini usah target paham Pak Najib, demen kecewa, aku yakin Obek oh, rokokan. <laughs> teko cerita wah, sing aji wake, jajane yo wake. <laughs> <laughs> Bujume mau mok Pak mok teko nopo Pak aku mong. Wah lali ku bot. Kowe ra paham teko nggo jajan, ambek paham ra jajan. Bujum seneng di. Sing <laughs> penting ke paham ta ora, penting teko nggo oleh-oleh. Apa menen nak mampir ATM gawani di orang juta so kalau udah butuh gampang maaf Wongku bismillah wa birohmati wa bi'dalika, wongku seneng. Pon nih ya cepat ya. Bun nih kebun pinter nih pun pinter nih kebun. Ya jadi kualawas kita bireteng kitab fatul bari. Jadi Nabi berharap umatnya banyak itu karena mujizatnya Qur'an. Coba mujizat Quran. Baru kayak Quran itu kita pinter nganti saya iki. Coba kalau mukjizaté Nabi tongkatnya Nabi Musa, kepingin roh wedok tok turki. Iku wae nak utek tem jenis udon ragu iku tenan ta ora. Nak kue jenis wong jaduk kepingin ja-jantur. Paham ke okay? Nak jenis klenik terus ku angger tongkat mbok goleki. Okay? Lah tongkat ku laris perkaraane wong kabeh bayang koyo Sunan bunan kalau dikonjoki ya, amin gotongkat ya enak ya, Iki asli Kaya, sunan, Aku kurung uangmu muni asli gus, nganti lali jumlah ya. Kayak samurai, uang geruang, ya, muni. Asli. Merah dua ya, muni Kalo, kis, sering gus. semua, asli gus. Ya, kis, jari, sopo, jari ngeten, ngeten. Larang niku gus, nah, terus nak larang. Lagi rolar 1 miliar, ya wos tuku 1 miliar mungkin kalo gue liat pembeli itu wos, boleh maklar wah, kalo ya boter ngarah duwe potongan-potongan, ngatas lu boter tuh kudu potongan kok sampeyan sing duwe sing rapati ngaji, rapati istiqomahmulan ya satu satunya jalan pengen kondang ya omongin Lah kalo dis kondang lewat ngaji bot, bot, bot, boter niat sombong, masuk ben Sampai ngerti, kondang tenan ya para pangeran ya Wana untuk semua para anak-anak Jadi Quran itu solusi Kalau contohkan sekian contoh ya Sing Quran itu betapa hebat Kata tiang itu umumnya uang itu gak ada masalah Dan Quran tuh datang dengan cara Limangka, Nayarjuwaha, Agama ini Untuk siapapun yang selalu punya harapan Berapa orang yang punya masalah besar Satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan dan itu yang diulang ulang Quran warjul yomal akhir agama ini dimangkana air akhir. Kulon itu sering diceritani bapak bahkan wonten maling, kepengen tobat israisom maling akhirnya mati teng penjara. Ini bu di teli mau cerita. Yidung anak-anak Kulon itu udah do tiansai era eh, anak bersapal Quran. Kayak apa Indonesia ya sekitar roh Indonesia. Anak ebong raisom mau Quran melok tvkisom mau cok. Kulonu nate di parani wali murid teng Jogja zaman kulonu seteng Jogja Tak takoyu preman saya gigi poso tak takoyu kenapa pakai gue poso kan? Anak anakku lo melek tp kius bareng poso aku aja gendong susu aku isin akhirnya poso agama ini limang kanyar selalu ada harapan lu nabis semua kau tak nakal lu kiai cek nasihat sementing khusnul khatim tidak fasilitas mangkanya akhiru kalam hilah ilahi lewat dah kolal jannah. Jadi, Rawong Rasola, Rawong beling, Islam tetap memberi harapan. Isaway, Soben Husnul, kayak apa? Islam? no para psikolog, pakar psikolog saat mbelnya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Quran ya datang seperti itu, lima angka neer jiwoha. mirau, gila, kayak apa? Gak usah ikikudur apa tinggal Quran Giai ya kitab dari mau itu Hasanah gue wajibin sepuro bego lo yakin gue wajibin nasihatimu apa nasihatnya? Coba lainnya tahun ngaruh praktekau yakin dong. boleh, kalau mau nanti ngomong, kalau kan pun bolak-balik temburi gium, terus di kolom, kok eh harga ini biut-biut kolom, macam bukhori ini kita pun kolom itu, kita bukhori. pin sawangannya kolom goblok, jadi gue sarahin. nah samben kan wis pinter, terus sara wis paham. <hub> jadi gosara itu kemungkinan ini loro sangking tawadu'e murgo reso ngurai matan kecuali dengan sarah atau berkebutuhan sudah luar biasa, matan kok sudah dilewati, akhirnya butuh sarah ayo milan di gak sarah kemungkinan ini du dua, gak paham sehingga butuh sarah atau matan terlalu sehingga butuh sarah milan di <toh -toh -toh. <toh -toh -toh> sampai ano aku, sampai ano nah, gak, mergo ke medit eman tuku dhuwit nggo tuku sarah welek-welek wong Bukhari kan mung pinten 200.000 barang sarah regane piro Fatul Bari 2 juta 400 mundur ya kulo <trafik> <trafik> kadang di kanca kiai Gusmoce Bukhari ora paham yo tuku sarah e gak usah larang <trafik> ame tamit tenon kuwi <trafik> ku kiai disalami tempel gelem barang <trafik> tuku kitab ra <trafik> lo kalau nuh buatin sombong musnad imam ahmad tuh ganirom um juta pitung ngatus, lo gak kali. Ini kitab rata-rata pu, punya dua tiga, beda percetakan kalau ijtihad nuh nganti lali jublay, lo gak ada zaman ngaji bamun. ini kuceritakan dki, sing tak sinau nih ceritaan tuha putra. terus kalau gak ada darul hadis al kauhirah, terus gak ada etahab, etahab kali. ceritaan darul Fikr ambek ceritaan dki. mau netung kalau sama duit nuska kuat ini. buat ini buat niat gaul cewek ceritong saman tersinggung ya alhamdulillah. fenomena perubahan, elana <laughs> e perubahan. ya apaloh hati semua gak? Fa'arju an aku na tabi'an yaumal jama. jadi nabi, semua nabi punya mujizat dan gara-gara mujizat itu banyak yang iman. tapi sebanyak banyak mereka iman tetap kalah dengan mujizatku Quran. nah Quranku fa'arju an aku na tabi'an yaumal Ya, Nabi jelas ngendikan wa inna ma kana uti utituhu wahyan awha huwa ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal ya, Mergo Quran nggone umat Rasulullah sampe kiamat. Luwate mung ning donya kan sampai kiamat. Cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Saman arep celot Ibnu Katsir tang surat Tabarak. Niku Quran nggone sampeyan nanti mati, wonten sing mbuwelinge ra teruma. Wis kok kuwi lah mbleng. Ya koyo aku ya ora apa-apa, koyo tersral lah. Mau naik kok sentimen kok cawe itu kok sensitif, <risas> kok sensitif banget. Ya. Apa disitu sobek mengkarnakir, tapi digebuki. Ini terus muncul, muncul. surat Barok nu muncul. E, saya ada di dia. Kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya. Loh kamu siapa? Saya Kalamua, saya surat Barok. Tapi jadi mengkarnakir prosedurnya karena ini fase harus saya pukulin tapi juga prosedur Allah tidak akan nyiksa orang wa wa quran inna wa ta'ala la yu'adhibu wa al quran nakir juga makhluknya Allah dia juga kena aturannya Allah jika kita manusia punya aturan enggak boleh nginjak-nginjak hafid nakir juga kena aturan gak boleh nginjak-nginjak hafid memangnya mungkarnakir bebas hukumnya Allah enggak bisa dia harus tunduk sama hukumnya Allah semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah. termasuk malaikat ikramu ahlil quran wajib mungkarnakir juga kena aturan itu Wah bantah-bantah, tapi aku kun tugasnya kan mutu'i wang Fasek Iya tapi masalahnya aku yang ngeruni, nak yang mutu'i wang iku ya kena aku Akhirnya debat, ya wis, tak kok pengiran. Matur, surat tabarok biar mengkar nakirni Teng mahkamai pengirahan, buatan, teng kejagung, buatan langsung Buatan, buatan, buatan, hakim dunia but. Bareng matur pangeran ini surat tabarok mukadimai ekstrim Ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang yang menghafalkan saya sampo anliming kita. Mendingan ra jadi buka, gak keren. Ternyata gak iso syafaati. Sesdhawe pangeran sudah ini terserah kamu, silakan syafaati. Akhirul masyur, syafaatul Qur'an niku anil adab, tadfa'u anil adab. Makanya Islam itu luar biasa. Ada syafaatul Qur'an yang menolak terjadinya adab. Ada syafaatul Rasulillah yang menanting orang setelah kena adab. Jadi kita ini bina syafa'atan, ada syafa'at yang menolak azab, ada syafa'at setelah kita kena Kaya Kayak apa nasibnya Islam? Bagus betul. Kita punya dua fasilitas, syafa'at qoblal azab sama syafa'at ba'dal Kaya Kayak apa Islam? Lagi-lagi barokah syafa'at yo. Kuabe wong Islam sing fasek-fasek, tetepwani Islam mergo dijanjeni syafa'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malah dia tetap farjuan aku nak aksarohum tabi'an yaumal kiam. <tuk> Wah susah pinter deh pun gitu, nggak pake pinter. Pon ini terakhir gula wacana kita, pon terakhir tenang dikit pun nggak kepinteran malah nyanyi aku ribet. <tuk> <tuk> ya masih orang mungkin kan, ya mungkin mau. Kalo nih pengajian paling pungat pesanun, aduh menara menorong, mungkin fuyut golok yang meriki kalian lasem, mbah kulon nih pun namanya Sofianu, gak dua Idris nih lasem, Terus fuyut golok lanang itu yang lasem, putri yang meriki terus, siswa ya jadi itu terus, akhirnya digo kalah-kalah nih, <tuk> saat sini mbak Anak Sibiu, buatan mbak Soleh, buatan mbak Maksum, tapi kayaknya mewakili. mengwakili, <tuk> wow, iya lah, repot itu. Gaya nih, u kayak mewakili buyut biot gue Akhirnya kan, ya kayak wajib toh at nona akhirnya sama. Oke, enggak nasib nih nona. Kalau wajib ya, niki niki terakhir kalau wajib. Niki kitab, nami ini kitab al muawafakat. Karangannya Imam Satiq. Tapi Satiq yang al usuli. Imam Satiq itu dua-duanya terkenal. Yang satu ahli sabah, enggak ahli Quran saat ibu sing terkenal loh sing dipakai mbak Arwani ketika nulis nabo Sapa. Saat ibya. sing Hirsul Amani ini nabo Hirsul Amani. Kalau kalau Kiai dari pantasnya Yorowan. Mau neng saat al usuli itu pakar usul fikih. Semua tahu lah. Yang orang kitab al ikhtisom sekarang kitab al muwa fakot. Ini nabo asyati al usuli. Itu ketika memuji Rasulullah SAW. Ini rekod sini nganten. Redaksinin an <tuh> Terus ketika beliau mensifati hanifiyah. <tuh> Kamu orang dhaif juga difasilitasi Islam. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika perang Dati Usrah sumpangnya besar. Tapi mau disaingi orang fikir yang ajurru ini, karena sama-sama ke persen. Ada orang zaman Perang Tabuk, Perang gatil Usroh lah, itu misalnya nyumbang satu miliar, tapi itu kadang mau 50 persen dari hartanya yang 2 miliar. Tentu yang datang, ya Rasulullah, wah, tadi malam saya buruh, cara Jawa buruh. Keluang sel 2 kilo lah kira, ini 1 kilo untuk jenengan, yang satu kilo untuk keluarga saya. Itu juga 50 persen. Dan barokahnya mental seperti ini Pak Najib Ribuan Islam, ribuan orang Islam itu gak terganggu Maksudnya betul-betul gak? Ini rupanya <tuk> tenang, saya fakir-fakir ini Maksudnya cerita tenan. Andekan yang fakir itu tidak urun beras Maka urunannya Utsman tidak bisa dipakai beli senjata Karena ente gue konsumsi Tapi barokah yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri Akhirnya jatah uang dari Saidina Usman sakit jika peralatan apa perang Lumpama zaman perang Indonesia Aku sing fikir jaluk beban negara rasio itu senjata Indonesia ngelawan Belanda Itu baru kayak yang fikir Terus urun Telo, urun Ui, urun Ya bode, pokoknya akhirnya tentara ibu Semangan, jadi sopong fikir Gak penting-penting banget Lo tentara-tentara nasional dulu Wisa ngelawan Belanda penjajah, baru kayak yang fikir-fikir Sih sana nyumbang ya bode, gak ada nih Gak ada sejarah nyumbang pizza Burger orang ono. Tempatan gue yang tenang kalau ini Buatan kelola taniati ngaji dengung membahas nabi, jadi kesannya zaman gak perlu merasa hutang jasa gitu. Panjenjuyut kelola tiang merikeyis. Ulah-lah kehikauan umatnya penting undangan ibani dan serapan tembres. Seribu <laughs> tenun. Jadi Islam ini juga menolong, mungkin tak ken, tak bersaksi tempat Najib. cip. Terus diterusakan oleh watah, dilka, fatah, fahiman, wogobia. Islam juga nguntungkan. milah ya. Oke, okay, rujuknya mu Anas itu milah ya Islam lah. Itu juga nguntungkan sing cerdas juga nguntungkan sing goblok. Sama tak beri contoh ini kisah nyata. Lo nu gak ada candaan dalam. Bah Niku menangi Mbah Roman. Mbah Roman itu buyut kulo. Kulo di kandung saking bah bah putra. Niku nam ini batitik. Batitik gak ada apa namanya ini batu Roman. Lah ini derekno zaman Mbah Roman Mali Perawan Alit ngantos. Terakhir derek kulo wafatnya era kulo. Musa sangat zaman itu sering Poso kan, ya, gitu <laughs> so <laughs> <laughs> kan? Ya, cara saat ini jadi satu WA kan? Najib sih, Mila. Ahad tajam, Mila. Gue bisa Poso, Mila. Guru, segari, segari. Banyak betul arah. Lagi kuda cerita. Kulon-kulon itu kan ya, jadi celok wong alim gitu. Sering mau datang ke Yana lah. Nah, ono hisap koti khilaf beruiah hukum ini. Yang boleh jadi yang penting kan? kalau hisabnya kot i dan mukoddimahnya apa benar ada yang mengatakan kuddimah hisabu kot i aler ya sisi tak tetap tak dimurut ya ala hisab subdiyeh seiling gini wajan munyeh wajan munyeh boleh tak berwujud di salah satu ngakir ditek boleh tak berwujud ada singgah hiburan ada singgah nangkal musuh tapi apapun iku khilaf wiskunan ikuna itu anak hilaf zaman tenggi anam pun di dineh ono membakas lagi wih kurang haji ini ku diri-tongetan makna jeltengkulu Gus saja nih, unikum gampang. No, bah Angger tanggal limula seng seriku sing bener. Artinya apa? Ada teori nyun sewu, ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter. Misalnya, ternyun sewu. Misalnya, Pak Najib milih tanggal siji ku satu puluh ahat. Kan ada lima belas versi Pak Najib, ada lima belas versi saya. Ini kok gondelo aja Angger Anggur seng bunter ser. Jumulia Pak Najib seng muni. Sebulai tanggal limula limu sesungguhnya lahir der. Jubule enam belas. Artinya apa? Islam itu juga masivitasinya usai wong budur. Yoi somukur, pendapatnya wong pinter, dengan cara seperti itu. Yo buat tenan buat kan mau cerita. Jadi Islam, <tuh>. Sing ahli falak, ora kok sing roh falak, wong ahli falak, wong budul lah iso mukur, kebena, yoi mengukur kebenar, kebenaran. Ya misalnya sampean glowing Poso itu jumat. jubule lima belas coro sampean, jubule orang budur ser. Baru sing coro wongak, coro sampean pitu La sebole buder ser Kan terus ketoro diseng Salah Artinya Islam itu ya masyilitasi Wahubian fahiman Wahubian Jadi jari sopong bodoh Terus kalah ndak mesti Jajal imam, imam dipilih Yang pinter, yang ape, apik Fekih apik, enak jadi wong um bodoh fatihah ditanggung Loh, jadi Om Bodan kurang penggawian tapi nanggung wong atau ditanggung kan numpang liwat kan? Suarga oke ngoten pengumuman pertama, uang alim lebih suarga, utuh alim, alama utuh sinal, Alfiah, ngapal, kadang sekolah, ditek. Nah, gurunya Pak Najib kurang maknub salah, maknub terus, pengumuman kedua dan para pecintanya. Ikut mau urun ke selatan, urun Maghadi, enak dijadiin bodoh bingung binder. Wong-wong sempuin terus pakar-pakar, lu mikir wong bodoh. Eh, Enak di dipikir mikir duit. Kamane Islam itu yang fasilitasi gitu? Gimana akal pak? Jadi gus gampang kok nak tanggalnya molas. Iku delok, di sing ser sesuai tanggal masing. Artinya kalau bukan membenarkan pendapat ini ndak cerita mawon. Orang bodoh juga punya cara-cara cara nguci akuntabilitas pikirannya wong pintar. Dua coro. Jangan kira mau budhe gak dicororin, Nyun saya uzaman sohabat coro cara mencintai nabi mau budhe ya, dia coro. Wonton sohabat itu kadang saya naik dewi, nabi tile ini dalam selama alikum, betul sih Akhirnya dibalani nabi, Assalamualaikum sampai tiga kali. Padahal sohabat itu waru albab dengar sekali kalau nabi ngendikan Assalamualaikum Walhasil suatu saat cocokan sahabat beliau. Nabi tau gondam nabi ya tau, biaya nak salam, biaya salam langsung kaku ke susu jawab. Dia jawab salamin Nabi ku wajib, gak na aku rata jawab. Biar dong. No. Lelah <laughs> sana mau po, baru kayak rata jawab Nabi salamin telu. Jadi aku untuk salamin Nabi telu, kira-kira mau untuk sitok. Kira-kira <laughs> <laughs> <laughs> dari sini wah coro-cowo, wah semar. <laughs> Jadi mulai di sini yo ya, maksudnya yo noy, madzab meniku yo noy. <laughs> Cacak g? Ya? Modern iki sampean mungkin ana alat-alat kiyai-kiyai sing tenanan kula niku ra Tapi akurat kula. Kelebihane kula luwih akurat. Dibang sawane sopan jebule akurat, kira-kira tok. Yang akurat wonten kitab ini. Watat uhum binida'in mustarokin danyan wa qasiyah. Dan Islam itu memanggil-manggil mereka baik orang yang dekat maupun orang yang Orang yang sekarang baru maksiat Baru salah, baru bergumul dengan dosa Juga dipanggil oleh Islam Kulia ibadia jina asrofu Ala anfusihim latakonatu Mirrohmadillah Sing apek ya diceluk, sing sedang jauh juga diceluk Islam gak pernah memutus hubungan rahim Siapapun boleh jadi orang baik Yang jelas-jelas Asrofu ala anfusihim tetap diceluk Latakonatu mirrohmadillah Dipanggil-panggil lagi Wa'ani ibu ilarobbikum Wa'ani ibu ilarobbikum maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah dalam memanggil bukan mengusir. Mana ahli sunnah buatan usum, buatan takfiri takfiri buatan usum. Karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan. Watu watar fuku bijami ilmu muti'an wa dan Islam itu sayang sama semuanya. Muti'an yang to'ad yo disayang, sayang, wa juga disayang Kayak apa orang Islam sing ahli maksiat Nabi isiq ngakik fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min um madi Artinya Islam ini maksiat Sing to'at karuan baik, karuan baik Sing maksiat pun diberi harapan Dan Nabi juga menjanjikan mereka dapat hati nama Syafa'at Ya tapi ya tahu diri ya Syafa'at ora ratau to'at Oh rairah jelas ya Mau cerita bahwa Islam itu udah hanya mikir sing mutian Juga mikir wa'asyah jadi ini kita muka dimah, teng kitab mukadimah tentang kitab al bi al-muwafakar. Ini kubi amba yang ngarang berdasar mimpi ketemu tiang-tiang sholaih. Ya terus niki kula persaksikan kesana, niki pun kula serani mulai ini. Ini kan, watah fahiman, wawobiyya, satrus, watat uhum binida'in wistarokin damian wakasiya, watar fuku jamil mukalafin muti'an wakasiya. Semuanya dapat fasilitas. Gak nonton sok di terusno. Sangkub baik Hattaum, Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.